Surah 28 ayat 30. Saya jawab. Saya jawab. Allah. Ah jawab. Saya jawab. Okey. Wa ma kana li basharin ayyukallimahu allahu illa wahya. Dalam kata masyarakat, jawab. Ajar lo. Ini bicarakan masalah Al-Quran, Pak. Bukan Bible. Kalau Bible itu kitab terjemah. Al-Quran itu kitab original text. Tapi <laughs> tidak boleh Original text. Bapak, saya katakan dimana. kepada bapak dengar, dengar, dengarkan <laughs> oleh karena Kristen hanya menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi menyebabkan Udah, orang Udah, Kristen Udah, menyembah Udah. manusia <laughs> justru, <Ayo>. justru, justru, <laughs> ada. Uh, dari akibat dari menggunakan kitab juga. terjemah tidak mengerti original teks kitabnya orang Yahudi Udah, sehingga lah. orang Kristen men menyembah manusia paham? Kami Ustaz, tidak Ustaz, mau ada pembakaran ya? Al-Quran, Pak Dibakar semua yang tidak sesuai dengan Pak Dengan Usman itu dibakar semua, Duh nah, Pak, sebentar, Pak ya Jangan dulu interupsi, Pak mbak. Jangan dulu interupsi, Pak itu ya, Dibakar semua, Duh, ya. yang tidak sesuai Ma, saya Pak, untuk lengahi, saya katakan untuk kepada lelah. Bapak Sekalipun semua Al-Quran di atas muka bumi ini dibakar Kami tidak ada masalah Kenapa? Kami hafal Al-Quran ada jutaan manusia yang hafal Quran, Pak. Sekarang kalau kitab Anda yang dibakar gimana? Oke, okay, <laughs> <zoom. Sekarang, laughs> okay, okay, okay, Zuma, dengarkan. Zuma, dengarkan. Zuma, Sekarang, sekarang. Oke, awak Oke, kembali kepada jawaban saya, dengarkan. Dengarkan. Dengar, Dengarkan. Saya menjawab pertanyaan Saudara. Bukan, bukan. tadi kamu kata Al-Auzubillahi okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ay allahu illa wahya awmi wara'i hijab. Aur Rasul di Aliun hakim Untuk tidak saya, patut bagi seorang manusia uh -huh. bahwa Allah akan berbicara kepadanya langsung kecuali dengan perantaraan wahyu atau melalui perantaraan dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan berupa malaikat lalu diwahyukan nah. kepadanya dengan izin Allah apa yang Allah kehendaki. Sesuai dengan keluaran tiga-tiga Bahwasanya Sabar, sabar, sabar, sabar okay. Anda tadi katanya mendengarkan kalau mau dijelaskan okay, Sama dengan kitabnya jauh, orang jauh. Yahudi Yang mengatakan bahwa Engkau tidak akan tahan memandang wajahku Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup Keluaran tiga-tiga nomor dua puluh Koran nah, 33 okay. ayat 23 Tiga ayat selepas ayat kamu Dia sebut di belakangku Kamu terlihat Kenapa kamu tak baca dengan betul-betul Kan sudah dijatangkan tadi ayat Al-Qurannya Tidak no, akan ada manusia tak yang tak mampu berbicara Melalui melangsung kepada Allah tadi Wa makana li basari ayyuk Talimahu allahu illa wahya Au mi warai hijab Melalui tabir Secara terbuka-buka Melalui tabir, kecuali melalui tabir, itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah sekarang, coba terangkan kepada saya, bagaimana Anda bisa mematahkan argumen saya yang mengatakan, Kristen sedunia menyembah manusia. Patahkan itu. Ayo, pakai ilmu yang paling tinggi yang Anda punya. Saya tantang semua kalian. Buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Waktu anda tiga jam. Buka micnya Pak. Buka micnya. Anak-anak temannya kok disembah juga, Pak? Jangan memakai terlalu. Anaknya orang tak? disembah. Pak, Yes mengatakan anak manusia bisa menjadi dosa di dunia ini Pak. itu Anda sudah mengakui Yesus mengaku anak manusia. Salah nggak saya guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! dosa guys! urus, guys! Urus. urus. dengan itu semua. Ingat Pak, keluaran guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! itu guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Salam, guys! Tuh, teh sapi bisa kok? Bukan Tuhan 14 Sudah. Berarti Anda setarakan Tuhan Anda dengan teh sapi kan? Anak hmm. orang kok dijadikan sebagai penebus dosa? Yesus sendiri mengatakan bertobat Bertobat ya? Bukan ya? kau menyembah anak Maria. Siapa ajarin nyembah manusia? Giliran saya keras begini, kalian katakan saya kejam Saya bengis Tapi kalau dilembut-lembutin, kalian gak mau terima Malah hujat ke saya kan gitu, anda yang lontang saya berdialog, Zuma ini ke Zuma iya saya, saya akan menjawab semua pertanyaanmu tentang manusia Yesus. Bisa kulontarkan semua itu, bisa kupatahkan semua argumenmu. Buktikan sekarang nih. Sejak ujung-ujungnya sekolah, ya, sekolah Bible, enggak ada yang bisa mematahkan argumen saya tuh. Kristen. Belajar mengatakan Yesus sendiri angkau, Hai bifetros. Anda tahu hmm. Iblis? Siapa? Saya Iblis? Ya Lu justru yang mencontohkan menyembah Yesus itu adalah Iblis Markus 5 Baca, baca Orang yang kerasukan setan, ya. kemudian ya. Ya. Ya. melihat Yesus menyembah Yesus ya. Ya. Itu yang ya. Anda contohi ya. Hei hey. anda, anda tidak mengakui Yesus secara Batu oh, betul bilang. Memang betul memang Yesus yang. itu mengajarkan dirinya disalib. Ya kan? betul bilang, ya kan? Betul di mana Yesus mengajarkan dirinya disalib? Namu Abu iblis, mengatakan ya Allah. Kan? Eh. Iblis Zoma, kamu memikirkan apa yang dipikirkan? Bukan ya bikin oh, oh. Allah Allah. Zuma, kamu nak bahas saya ke? Bahas siapa? Maaf, teman-teman boleh saya tanya dulu? Satu-satunya, Pak satu, Monogenis, Ustaz Juma, maaf ma untuk ustaz dulu. Biar saya atur ini, biar tidak numpuk. Pak Charlie sama Pak Monogenesis mungkin bergantian bicaranya, Pak, ya? Biar kami bisa yeah. menangkap yang Bapak sampaikan. Zuma kamu, ya, okay. Zuma, kamu nak bahas saya ke? Atau nak bahas dengan siapa? Pak, Kalian liga berdua liga, gak apa-apa, berlima, berenam, bertujuh, berseratus, bukan, bersama bukan. Indonesia bukan, juga bukan. boleh, saya bahas sendiri itu, Zuma, bahas itu uh, adalah deal, deal itu satu on satu Iya, saya sudah katakan kepada saudara tentang Al-Quranul Karim, hmm? Al-Quran Al itu kertas saya saya dan saya juga tinta lama. So sekarang kamu nak bahas saya kan? Oleh oleh itu sekarang hmm. cuba panggil moderator Kertas dan tinta sebentar, sebentar. Yang kalam Allah itu adalah muatan Tentara. yang disampaikan oleh Malaikal Kenapa Jibril sabar kepada sabar baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Finish Dan tidak ada Kami memahami Al-Quran itu kalam Allah, Allah Tapi tidak Allah. ada satu manusia Islam pun yang menuhankan moderator. kertas Al-Quran Sila uruskan timer Moderator sila uruskan timer Sekarang saya membahas Zuma On the spot langsung udah sekarang. gantian mono gantian ngomongnya lo jangan ngomong lulu, ntar kaitin lu cari jadi pak gini teman-teman, ah, ya. saya ada beban, memang, memang berat, memang berat. Berkaman Kalian ingin saya. menegakkan benang bahasa memang berat, nggak bisa. Kalian ingin meyakinkan saya, saya jubah, berat, susah dulu. Juma, juma, baca al Quran 159 lima sembilan satu nol baca beda enggak? al Albaqarah ayat berapa satu lima sembilan mm -mm. baca Auzbillahi mina syaitanu rajim Bismillahi rohman rohim Inna ladinatum mana di baca 올라, kitab. Ula apa yang Anda ingin pertanyakan di sana apa <tuk> apa yang Anda ingin pertanyakan di sana Cium. Ayo. Ayo. Buka mic uh, Pak Chaplin, siapa Pak Chaplin siapa? Saya nak saya nak sebut pun susah sebab tak pernah berhenti. So saya nak tahu kalau kita tak tahu cara untuk berinteraksi, susah. Kita mesti sabar dulu. You cakap, dia cakap, saya cakap itu bukan bahas eh tuyul saya ditanya tuyul maka saya menjawab masa pun belum apa, urus. Apa saya anjing? minta saya minta moderator uruskan masa untuk kita ber, berbahas secara terbuka masa seperti ada giliran giliran kamu bertanya saya menjawab giliran saya bertanya kamu menjawab okay, lima, lima okay, pusingan tujuh okay. pusingan open statement closing okay. statement angkat tema angkat tema angkat tema dulu Enggak, temanya itu, Bang. Apa antara siang si mana yang kalau... Ya, enggak tahu dia ini, dia kan nantang saya tuh. Ingin menghentikan hmm. bahwa itu Yesus itu orang. bukan Kami manusia. Itu tapi, Pak, salah dulu, Pak. Jangan bisa... ada itu lebih. Itu lho. Diam dulu. Ya, kenapa, Bang, bang Juma? Kami itu, Pak. Ah, dia nantang... Dia Kato. nantang saya. Mau hmm. bahas Yesus itu bukan manusia, tapi dia adalah Tuhan, kata dia. Hmm. Oh, sudah ayo ya, karena ada yang tentang tentang saya, saya karena hmm. dia melihat debat-debat saya kemarin hmm. kami itu berapa Jadi, ini biar kita atur dulu jangan kalian ngomong kalian berdua dulu, saya, kan? saya sendiri ya atau berdua aja tapi gantian ngomongnya ya jangan tumpukan dengan tema apakah Yesus itu manusia atau Tuhan kan gitu ya bukan bukan apa? kita akan kita akan membahas ketuhanan Bagaimana Ayah, Tuhan, Tuhan Tuhan kita? Bagaimana Tuhan kita adalah satu di antara tauhid dan tri tunggal? Finitas. Okay. Gimana Bang Jemaah? <laughs> ya, bentar-bentar. Boleh bagaimana? mulai ke mana pun ta layanin kamu bahas tumor sepatunya Paulus pun kulayani. Oke, okay. Paulus okay. tu sajana yang hebat, bukan seperti hmm. Muhammad Paulus, yang Kalau tutur. tidak hebat tidak mungkin menyesatkan. Kalau, kalau tidak kalau tidak hebat dia akan menjadi Mana bisa menyesatkan sejum, orang yang yang tidak hebat? hebat kita kan. itu Muhammad kan dia adalah bapak, bapak dari bapak kalian, Terjun dari bukit. Terjun oh iya jelas. Siapa yang hebat jelas. daripada dia? <laughs> Oke, okay, jadi kita atur dulu ya. Uh, ini uh, apa? Kita open statement dulu masing-masing tiga menit Kalau ya. Kalau hebat gak mungkin menjadi bapak. Uh, terus nanti ada sesi tanya jawab. Terus nanti terakhir ada sesi battle ya. Kita atur dulu ya. Gimana bang? Gimana bang Juma? Iya kita ikuti iramanya dia mau joget apapun layanin <laughs> Iya iya gimana ya pak siapa pak uh, siapa tadi nih monogenes gimana Mau diatur seperti itu Jangan kabur tapi ya Buka micnya buka micnya itu ke mute ke mute Micnya diketuk micnya Bismillahirrohmanirrohim Lah la kok Buka micnya, jangan kabur, jangan kabur, jangan malu-maluin. Cara jumat itu cara, cara maling, cara maling tuh. Ini, apa? Ya, makasih, siapa bapak. Yang menutup, siapa yang menutup? Saya punya mic. Kalau kita nak melaksanakan debat bahas, kena adil, tak boleh. Ayo, kita. ayo, yuk. ayo kita ini. Makanya saya suruh ini, jangan ditutup micnya. Tapi ini kita ya, saya tanyakan tadi kita udah angkat tema, mau dengan format debat yang tadi? Dengan timer? Ya, saya yang minta okay. tentulah sebab saya minta keadilan. Oke, okay, ya, ya. Di sini kita akan adil lah, Pak. Tapi okay. ini siapa Pak? Pak Charlie Chaplin? Uh, kalau ini nggak bisa teratur, mending nggak usah ngomong ya. Saya tak saja. siapa itu Chaplin Oke, okay. uh, okay. jadi kita mulai aja ya. Uh, Oke, okay, kita siapkan timer, uh, open statement aja ya nanti. Di moderatorin Bang. Bang, di moderatorin. Iya, iya, ini yang moderatorin siapa? Ya, Langsung pa aja Budak Angon aja, Pak Budak Angon. Pa Budak Angon, Budak Angon gimana, siap? Budak Angon. Maafkanlah aku. Budak, Budak Angon, tolong open, open mic. Tolong dong. Ya, siap-siap, siap. di moderatorin. Ini antara baik, Bang Juma, la, Bang Juma lawan Jetli ini. Hai, ya, silakan. Jadi Pancat Pak Blitz kepada anda Jadi, saya memintakan dengan hormat ya untuk menyabar sabar karena biar biar tertib saya minta anda untuk sabar karena ini Pak Monogenesis mungkin orang pertama yang menantang dan meminta Ustadz Juma untuk berbicara saya minta Pak Calin menghormati temannya sendiri untuk bisa bersabar diri atau kalau tahu, mau anda berdua langsung pun saya persilahkan tapi saya lihat di sini harus benar-benar bisa disiplin Pak Caleen sama Pak Monogenesis pertanyaan saya ke Pak, Pak Pak Monogenesis dulu anda mau berdua apa sendiri aja ya Pak Monogenesis? Karena Anda orang pertama yang menantang Pak Juma. Berdua. Mau berdua langsung ya? Baik, tapi tolong ya. gantian ya. Saya minta Anda berdua saling menghormati karena Anda adalah melawan satu orang, anda harus bergantian, jangan sampai bercampur aduk, ya. Baik, silakan sekarang mungkin karena Pak Monogenesis yang menantang, Anda saya berikan waktu di 3 detik ya, 3 menit ya untuk menarasikan dan saya kita kembali ke awal dulu ya. Lupakan obrolan tadi. Anda ajak obrolan Pak Juma, silakan Anda menarasikan tiga menit, ya. Sebagai pembuka nanti Ustadz Juma pun tiga menit. Silakan tiga menit. Apa dihabisin sendiri silakan, ataupun mungkin mau berdua pun silakan. Tapi temanya sesuai dengan apa yang Anda uh, tantang kepada Ustadz kami. Silakan Pak Monogenesis. Anda saya berikan waktu di tiga menit, ya, untuk okay. berbicara. Menjelaskan apa yang anda mau dan apa yang akan bahas dengan Ustaz kami silakan Waktu okay. berjalan Oke okay. So Tuhan kita adalah satu Menurut kepada Alkitab Tuhan kita satu Tapi kena fahamkan Satu Tuhan itu tidak dibilang seperti dimensi kita Membilang makhluk-makhluk dan manusia ataupun binatang Tuhan yang satu itu adalah Jama terhitung dalam tunggal Satu untuk Tuhan adalah unik Walaupun keribadinya adalah bentuk jamak, tapi dia Tuhan yang tunggal. Manusia itu, dia adalah satu peribadi, tentu satu manusia. Tapi Tuhan tu dia tidak terhad kepada satu peribadi. Peribadinya boleh lebih daripada satu, tapi dia adalah satu Tuhan yang tunggal. Seperti yang pernah dijelaskan dalam ulangan 6 ayat 4, Shema, Israel, Yehovah, Eloheinu, Yehovah, Ehad. Kemudian Markus 12 ayat 29 untuk merujukkan semua juga. Kemudian dalam kejadian 1 ayat 5, kejadian 2 ayat 24, keluaran 36 ayat 13, semua memberi penekanan ehad. Tuhan yang ehad itu adalah satu gabungan. Plurity in the unity. Jama' terhitung dalam tunggal. Dia bukan satu seperti kita bilang manusia tu satu, gajah tu satu, meja tu satu. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan itu memang satu. Oleh itu, kita nak bezakan bagaimana untuk Tuhan-Tuhan berhala pula, mereka sentiasa adalah satu kewujudan, satu peribadi. Sama termanya kepada binatang dan makhluk-makhluk seperti manusia. Sebuah manusia, semua binatang mesti satu kewujudan, satu peribadi. Tapi Tuhan kita, satu kewujudan, tiga peribadi. Bagaikan satu Tuhan boleh ada tiga akal. Tapi untuk makhluk, satu makhluk dia mesti satu akal saja, tak boleh tiga akal. Oleh itu untuk Tuhan-Tuhan berhala, mereka kongsi satu karakteristik yang sama seperti makhluk. Mereka hanya satu kewujudan, satu pribadi. Di ke keabadian Tuhan, tu sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, sebelum ruang, sebelum masa, sebelum dimensi dan tempat, hanya Tuhan saja berwujud. Tuhan itu, dia ada kasih sayang. Dikatakan kasih abadi sebab Tuhan adalah maha pengasih. Bagaimana kita nak menjelaskan Tuhan itu mengasih? kita kena dapat tekankan misalnya bapa mengasihi anak dan roh kudus anak dan roh kudus sebagai penerima kasih dan membalas kasih kepada bapa seperti juga anak boleh mengasihi bapa dan roh kudus bapa dan roh kudus menerima kasih dan membalas kasih kepada anak seperti juga roh kudus oleh itu kasih mengasihi itu dapat ditekan tidak bertulang kepada makhluk oleh itu Tuhan dikenali sebagai bapa pengasih oleh itu, untuk Tuhan-Tuhan berhala satu kewujudan, satu pribadi seperti Zeus, Hermes, Shiva Baal, ataupun Tuhan Islam, Allah. Mereka adalah satu kewujudan, satu pribadi. Oh, Semua tiri. juga tidak dapat menjelaskan bagaimana Tuhan itu mengasih sebelum menciptakan apa-apa. Terima kasih. Sekian. Waktu habis. Terima kasih. Silakan. Yeah. Semoga Ustaz itu bisa menangkap apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan, saya serahkan langsung kepada lagi untuk ketiadaan bicara waktu ber berjalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ajaran agama Islam, konsep ketuhanan itu dikenal dengan konsep mengenal pencipta. Yang pertama, Konsep mengenal pencipta orang itu harus waras dulu. Gak boleh gila. Gak boleh sinting orang itu. Untuk mengenal pencipta yang benar. Harus waras. Jadi mengenali penciptaan kita, pencipta kita itu jelas. Harus memahami bahwasanya pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Itu dulu. ahad. Bahwa yang dimaksud bukan makhluk di sini adalah esensi yang berdiri sendiri. Tidak serupa dengan apapun. Laisa Kalau ada yang serupa dengan dirinya, berarti dia bukan Tuhan. Karena dia serupa dengan ciptaan. Nah, lalu yang kedua, akal yang waras tadi kemudian digunakan untuk mengenal bahwa pencipta langit dan bumi itu dialah sendiri yang menciptakan dialah yang maha memiliki, dialah yang menguasai dialah yang mengatur alam semesta bukan dia yang diatur sampai dia harus merasakan lapar, ngantuk, ketakutan, wasos, -was, bahkan dibunuh itu bukan Tuhan akal yang waras tadi itu mengajak manusia kemudian untuk memahami bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak beranak tidak punya bibi tidak punya ibu tidak punya pangan, tidak punya sepupu, Tuhan itu tidak punya keluarga. Kalau ada Tuhan yang punya keluarga, itu Tuhan-Tuhanan buatan manusia paganisme. <Susuk> <Sukur> Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. <Susuk> ya ya benar, disini pernah saya kan dicecer apa? sekian. Apa lagi nih, bang? Ini makanya saya paling tidak suka kalau link disebar kemana-mana. Orang yang tidak punya kompetensi masuk ke link hanya untuk dudu duduk mengganggu. Jangan dibagikan link kecuali kecuali orang-orang itu bisa jadi narasumber. Kalau hanya untuk pansas, jangan dikasih link. Mengganggu kita berdialog. Iya karena Abu tuh, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi kalau ada esensi sembahan yang masih menyembah, yang masih di apa yang masih Masa memohon pertolongan. Masa kamu dah habis, masuk kamu udah awal habis dah. Tadi ada yang mengganggu bos. Oke, okay. temernya Masa kalau lu... bisa kalau bisa temernya itu jangan dihilangkanlah. biarkan aja sampai selesai. Anda mengganggu waktu saya, gitu loh. Ya, oke, silakan lanjut. Baik, tolong yang lain, eh, akhi, di, di mute aja. Entah dia mau pamer suara ke supaya didengar sama keluarganya atau gimana, ndak tahu aku. <tuh> ya, teman-teman, dengan segala hormat, saya memohon kepada Anda semua untuk bisa berdisiplin diri, disiplin diri Anda, hormati majelis yang sedang kita adakan ini. Di sini bukan waktunya kalian untuk mempertontonkan kebodohan, ya. Tapi di sini mempertontonkan betapa agama Anda atau agama kita ini telah menjadikan kita lebih dewasa dalam bersikap. Ya, insya Allah kami membuka diri. Ketika Anda mungkin ada ketidaknyaman dari ustadz kami, silahkan bikin tantangan atau bikin permintaan sehingga kami, Kang Dewa dan teman-teman, bisa apa, memenuhi apa yang Anda hajatkan atau Anda inginkan. Baik. Untuk sementara, Ustadz, minta maaf, waktu sedikit terganggu, tapi insya Allah ini nggak ada masalah. Dan untuk selanjutnya gimana berapa menit-berapa menit ini biar saya atur juga? Uh, dua, dua, uh, dua, empat, tiga, tiga. Berarti Pak Aswan bertanya, bertanya ya, Kang? Iya, dua menit bertanya, lima menit menjawab, uh, empat tiga. menit menanggapi jawaban, empat menit meluruskan jawaban. Gitu ulangi kan dua bertanya nah, saya yang timernya nanti saya yang timernya. oke silakan saya lagi bos jadi sekarang gimana dua menit bertanya dulu ya iya iya bertanya dulu dua menit Baik. silakan pak Monogenesis saudara aku untuk bertanya dengan apa narasi yang disiap ah berarti siapa yang bertanya nih ustadz dulu apa pak dulu nih biar beliau bertanya akhir baik baik okay, pak mohamed saya, saya bacanya dulu kan dengan pemaparan ustad kami dua menit ada bertanya nanti ustad kami akan memaparkan sesuai waktu yang disampaikan oleh, oleh host silahkan waktu dan tempat saya persilahkan pak mohamed silakan oke okay. so dengar dulu. dengar dengan baik segala sesuatu yang diciptakan adalah makhluk melainkan tuhan saja hanyalah tuhan tidak diciptakan janji ada sesuatu yang tidak diciptakan hanyalah tuhan oleh itu soalan saya begini sebelum Tu sebelum uh, di ke abadian Tuhan sebelum ciptaan bermula apa yang telah diciptakan? Adakah zat diciptakan ataupun adakah hafal haf asma nafs uh, uh, semua apa uh, kalam sifat? Adakah mereka semua diciptakan? Itu soalan saya. Terima kasih. Hmm, boleh tanggapi? Kalau tidak boleh saya ulang sekali lagi. Segala sesuatu yang diciptakan itu dikatakan makhluk Yang tidak diciptakan di sebaliknya hanyalah Tuhan Tidak ada istilah di tengah-tengah Oleh itu, soalan sayalah Berapa sesuatu yang tidak diciptakan? Adakah nafs diciptakan? Adakah zat diciptakan? Adakah afal, asma, sifat kalam itu diciptakan? Terima kasih Baik. Mungkin dibatasi dulu ya pertanyaan yang Silahkan Ustadz bisa di, ya, ditangkap ya pertanyaan silahkan. Mohon maaf ya Pak itu pertanyaannya jangan kebanyakan ya karena ini cuma waktunya lima menit ya. Jadi maksimal dua pertanyaan. Eh, untuk Bang Juma karena pertanyaannya... Oh, tidak akhirnya... Bang, tidak Bang. Satu pertanyaan saja. Satu hmm. kali hanya satu pertanyaan tak tapi dua pertanyaan. Apa itu? Diperjelas lagi pertanyaannya Pak? Udah-udah tadi udah jelas hmm. itu. Oke okay, siap-siap. Siap. Ya, siap. Ya. Silakan Ustazji, untuk menjelaskan pertanyaan yang sampai oleh Pak Monogres. Silakan, waktu dan silakan. Silakan. Oke, okay, bisa saya jawab. Oke. Okay. Silakan, ayo. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat yang berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsi. Jadi Allah itu tidak berdiri dengan Tuhan yang lain atau dengan makhluknya Dia berdiri sendiri Ketuhanannya berdiri sendiri Hakikatnya berdiri sendiri Semua melekat pada dirinya sesuai dengan sifat-sifatnya Maha perkasa, maha kuasa, maha pencipta, maha mendengar, maha melihat Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya Dia itu adalah hakikat yang berdiri sendiri Tidak ada kemudian yang bersama dengan dirinya itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika kemudian Al-Quran mengatakan bahwa waman jahat Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya tidak memerlukan segala sesuatu dari seluruh alam semesta. Jadi dia berdiri sendiri dengan kekuasaan yang dia punya. Dia tidak memiliki kemudian unsur ciptaan yang ada pada dirinya. Nah, lalu kemudian, karena Allah ingin menyatakan dirinya kepada makhluk, maka Allah kemudian menciptakan makhluknya. Ketika Allah kemudian menciptakan makhluknya, dari sejak itulah kemudian manusia mengenal ada yang dikatakan dengan nama Rab, Tuhan. Amruhu arada kun maka seketika itu, Tuhan hanya berkata, jadi... Maka apa yang diinginkan itu terjadi Jadi Di dalam pemahaman kami Allah subhanahu wa ta'ala itu Adalah yang maha awal Tidak ada sesuatu apapun ya, Yang mengawalinya Dialah yang maha awal Dia bukan yang awal Dan bukan yang akhir Tetapi dialah yang maha awal Dan juga dialah yang maha akhir Artinya kekekalan Ada pada dirinya Tidak ada pada makhluknya, tapi ada pada dirinya. Lalu kemudian, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya Allah itu dulunya adalah hakikatnya berdiri sendiri. Karena Allah itulah pencipta. Segala sesuatu di luar dirinya itu adalah ciptaan. Makanya kami umat Islam, Walillahil is walillahi asma'ul husna. ya Fadu biha. Maka kami diminta oleh Allah, yang memiliki asma'ul husna nama-nama yang terbaik, maka kami diminta untuk bermohon kepadanya dan menyebut asma'ul husna, sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Jadi sifat yang melekat pada dirinya, itulah yang kami sebut dengan sebutan asma'ul husna. Itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah yang bukan makhluk. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, Iyakana abudu wa iya karena sta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tidak ada kepada yang lain. Kenapa? Karena Dialah pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu dikatakan Kul Katakanlah Dialah Allah yang maha esa. Esa di sini tidak terbagi. Bahwasanya Dia terdiri dari jasad, Dia terdiri dari roh Dia terdiri dari nafs. Tidak. Dia esa. Segala-galanya esa. Tidak ada kemudian unsur makhluk atau sekutu baginya. Allah adalah Tuhan yang kepadanya tergantung segala sesuatu. Segala sesuatu tergantung kepada dirinya. Itulah yang disembah oleh umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi, ketika kemudian ada konsep di atas bumi ini yang dianut oleh anak keturunan Adam. Ada Tuhan anak, ada Tuhan bapa, ada Tuhan tante, ada Tuhan paman. Itu enggak dianut oleh ajaran Islam. Pencipta dan bumi itu tidak demikian adanya. Lalu kemudian Allah mengatakan, Lahu kufuan "Tidak ada seorang pun yang setara dengannya, apalagi menyamai dirinya, apalagi kembar dengan dirinya, apalagi lebih berkuasa dari dirinya." Itulah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Bahwa Tuhan kami berdiri sendiri tanpa sekutu, seperti orang yang menggunakan kitab terjemahannya agama lain, menganggap ada Tuhan bertiga melayang-layang di atas permukaan air. Itu adalah melanggar akal sehat, melanggar wahyu, dan juga melanggar kodrat atau fitrah manusia sebagai khalifah untuk berpikir secara akal sehat, ditembuskan di dalam halbu, untuk menemukan sebuah kebenaran, untuk mencari penciptanya. Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat itu yang kita dengar Baik, akhir, terima kasih. Ini saya baca di chat oleh uh, kepada saudaraku Pak Monogenesis, mohon ada permakluman. Kalau Anda merasa jawaban Ustaz dua menit permintaan anda, ya, silahkan Anda ulangi. Cuman pemahamannya saya begini saudaraku, kita ini berbeda dalam bahasa. Apa tak, Jadi, mohon bang, ada bang, permakluman bang. ya? Bang, Jadi, Bang Bang, tak apa. Sekarang, okay. sekarang timer, timer untuk pesaing yang bertanya adalah dua minit. Saya tanya kepada Zuma, sedikit ada. Sebentar Siapa yang akan ditanya tangan? lagi? Macar ah, Lee? Sekarang Zuma bertanya kan? Okay, ada hajat atau ada keperluan ada? Bukan menanggapi, menanggapi dulu Pak, ditanggapi dulu jawabannya Bang Juma. Ya, ini Pak Charlie mau ngapain Pak Charlie saya mintakan dengan hormat Anda untuk bersabar diri. Kenapa dengan Anda sebentar? Pak Charlie. Aku mau tanya sedikit aja. Pak apakah izin izin Anda di oleh Pak Charlie? Berarti waktunya dihabis dihabiskan ya waktunya dia yang 3 menit itu dikurangi. Iya, oh, silakan. Betul-betul. 30 detik. Tolong Pak Charlie, ini ini antara ini Pak Monogenes Jangan ya, mengganggu, jangan mengganggu Seperti dong. Seperti yang tadi Pak Charlie, top, saya mohon kepada hmm. Anda untuk bisa membatasi diri ketika Anda ingin meminta ada berulang Mintalah waktu kepada kami. Silakan Anda minta waktu para kami. Mungkin lain sesi, lain waktu. Ini kita hormati Pak monogonisi yang telah duluan. Bagi kami, ketika... Silakan, kita silakan, silakan, silakan. Silakan. silakan. Mohon ya, mohon silakan. sabar Pak. Anda ya. Silakan. silakan. Ada izin saja? Kenapa, Pak? Aku minta izin kalau diizinkan. Saya juga ya, nanti ada sih suara Bapak pun. Nanti ada sesinya Bapak bertanya. Baik, habis ini habis Pak Monogis ya. Silakan sekali lagi Pak Charlie ya. untuk pesahabat dulu. Habis ini mungkin silakan Pak Monogis sekali sekali saya ulangi, e, uh -huh. kita berbeda dalam pelapalan. Saya takutnya Ustadz kami kurang nangkap dan apa yang dimaksudkan. Ingat Anda di Malaysia, kami di Indonesia ya, ada sudut. Maka harap harap ada kata-kata yang mungkin ditekankan. Mudahkan okay. kami untuk menangkapnya. Dan Ustadzku mungkin pastikan dulu pertanyaan seperti apa gitu. Silakan. Saya ulangi lagi Pak Monogenesis untuk mengulangi pertanyaannya dan insya Allah Ustazku, untuk bisa menangkap apa yang dimaksud pertanyaan dari suara saudara Monogenesis. Waktu, silakan berjalan ketika Anda berbicara. Silakan Pak Monogenesis. Oh, saya bertanya tentang bagaimana berapa sesuatu... Bukan bertanya, kayaknya ini moderator Mas. menanggapi pernyataan saya tadi. Dia menganggap nggak nah, nggak ini okay, ya, oke okay, ya, oke okay, okay, okay. paham paham paham. Pertanyaannya katanya nggak sesuai nah, gini, jawab, gini, nah, Jadi begini, begini, Halo? sebentar sebentar lagi. Kalau cuma lempar gini. lempar pertanyaan, tidak ada nah, poinnya nanti. Jadi uh, di depan itu waktu dua menit untuk bertanya. Nah untuk waktu selanjutnya ini dia dapat tiga menit. Memang untuk hal-hal yang seperti itu tiga menit ini, kalau misalnya uh, pertanyaannya belum merasa terjawab atau gimana, nah, ini waktunya tiga menit itu atau mungkin mau menanggapi dari jawaban nah ini waktu jadi tiga menit ini uh, boleh saya beri jadi satu bukan adana? pertanyaan baru ya pak ya bukan pertanyaan baru ya Iya gitu. saya paham saya paham oke okay, oke okay. so tadi saya sedang sebut tentang segala sesuatu yang diciptakan adalah makhluk kalau sesuatu segala sesuatu ada sesuatu yang tidak diciptakan itu mestilah Tuhan saja jadi saya bertanya, ada berapa sesuatu di antara zat, uh, hafal, afal, asma, kalam, sifat Allah yang tidak diciptakan? Ada berapa sesuatu yang tidak diciptakan? So kalau dia kata segalanya, semuanya, semua tu bermaksud ada banyak. Tapi yuk kata Tuhan tu satu. Maksudnya banyak dalam satu, banyak dalam satu. Maksudnya konsepnya tidak bercanggah kepada jama' terhitung dalam tunggal seperti konsep trinitas yang kita sebut So saya jelas bertanya berapa sesuatu yang tidak diciptakan di antara zat, afal, asma, sifat, kalam, Allah Kalau awak kata semuanya, segalanya itu memang jelas So itu saja, saya tolong jimatkan masa Oke, sekian. Baik, udah minta waktu. Oh, Dek ini ada apa pengen Ini siapa lagi Silahkan Pak, silakan. Salam <laughs> jalan sekali saja. Eh. Salam kepada saya. Al-Baqara 159 dan 160. 159 berapa? 159 dan 160. Saya yang mengatakan kami, yang satu mengatakan aku. Dibera, -dibera. Ya. Baik, <laughs> saya harus sedikit ini ya. Jadi teman-teman dari kekristenan, Pak Cari dan Pak mohon maaf, mohon maaf sekali. Untuk monogonesis kita beda dalam bahasa, semoga usaha saya bisa menangkap pertanyaan dari Anda. Okay. Pak Cali pun demikian. Saya minta maaf, mungkin uh, vokal kita kurang bagus ya, Sehingga saya oh, harus meminta maaf. Tausa Juma untuk memastikan dulu. Makanan. Apakah Pak Juma bisa menangkap pertanyaan dari Pak Cali dan pemohon ini, Ya bisa. Baik, bisa. baik, baik, baik. Silakan. Waktu udah tepat Saya persilakan Anda bicara ketika apa? Waktu berjalan ketika Anda berbicara. Ya, Silakan. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat baik. Jadi gini, Bapak. Di dalam Al-Quran itu, sekali lagi saya katakan tidak ada kata kami dalam kandungan bahasa Indonesia. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan. Kenapa Allah mengatakan kami di sini? Karena pada saat proses pewahyuan, apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Al Karim kemudian? Ya, Sorry. yang dikatakan oleh Al-Quran kemudian adalah Berarti yang mewahyukan Al-Quran itu melalui perantaraan roh kudus. Roh kudus ini adalah malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk, mewah, untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah penghargaan Allah. Ini adalah kemuliaan Allah. Sehingga dia tidak melupakan hambanya yang kemudian turut di dalam pewahyuan Al-Quran. Innal ladina ma Itu. Nah, lalu kemudian ketika Allah mengatakan kemudian, Aku di dalam Al-Quran, itu berarti dia sedang membicarakan tentang hakikatnya sebagai Tuhan. Ini secontoh. Innani Allah. la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Tuhan tidak Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengatakan, Tidak ada Tuhan selain kami. Allah tidak pernah mengatakan itu. Seketika Allah bercerita tentang hakikatnya selalu menggunakan kata aku. Innani ala Allah la ilaha illa Atau Tidak ada kemudian perintah dari Allah maka sembahlah kami. Ketika makhluk diciptakan dan diperingatkan untuk menyembah, itu semata-mata perintahnya untuk menyembah kepada hakikat dirinya. Tidak dia katakan sembahlah kami. Tapi sembahlah aku saja. Kenapa? Karena yang Tuhan itu hanya aku. Tapi ketika aku mewahyukan Al-Quran, aku melibatkan makhlukku yang lain. Yaitu Ruhul Kudus. Inna allatina nama anzalna minal bayina walhuda minam, ma fil kitab. Nah itu jawaban dari pertanyaan saudara. Jadi kalau Anda mengatakan kata kami di sini, sekali lagi saya katakan, Kata kami menurut kita orang Indonesia, itu berbeda dengan kata kami yang ada di dalam bahasa Arab. Kalau di kata kami, itu tidak selamanya jamaah. Tapi kalau kami di dalam bahasa Indonesia, itu sudah pasti jamaah. Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan dulu pak, Bukan dulu Bukan dulu kamu, saja. alhamdulillah berapa, berapa orang. Maksudnya apa nih? diamer dihentikan. Maksudnya apa nih, Pak? Bapak yang di sana Anda katakan apa kata Alaihim Alaihim itu apa, Pak? Itu Pak, buka kamus. Apa ini? Ya, enggak di di surah apa, Pak? 15 Alaihim kata kata Alaihim. Alaihim. Ah. Alaihim innalladziina yeah. yaktubuna nama anzalna tidak ada alaihim di sana al Pak Ada ada ada jangan jangan berkelit Pak Saya saya, saya, saya ada ada dia di sini Bapak bawa Al-Qur'an bahwa Bapak tolong bantu saya Bapak Anda sedang menjelaskan Al-Qur'an surah apa ini Anda minta Coba, saya, coba, saya buka surah. ya, saya buka ya, saya enggak tahu ya, ini juga, ini Surah apa, Pak, yang Anda bawa? Cara, cara bacanya, cara bacanya, cara bacanya, nah, saya perlu. Saya tidak mengerti bahasa Arab, terus ada. Nah, terus, bacanya, dari mana Anda mengatakan bahwa di situ ada kata alaihim? Saya buka di arkul anudah, Pak, saya enggak mungkin bohong, Pak. Saya nggak ya, nuduh bapak ya. bohong. Saya nggak pernah mengatakan bapak bohong. Saya cuma minta di mana kata Alaihim. Situ. Oh, ini saya, saya, saya, buka, buka, saya, baca, saya buka dulu ya. Saya buka dulu ya. ya. Dan saya bukakan ayat yang mana yang bapak maksud pak? Ini saya sedang saya bukakan. Bapak minta satu lima puluh, dan 122 160 yang mana pak? Ya. Yang ini. Oh, ini kali Ustadz ya yang enam puluhnya Nah, buka. Yang 60-nya. Ila ladina. Aduh saya enggak tabu ta, ya. Dabukat, <tukat> ada iya. alaihim di sini alai. Coba ayat 60-nya. Oh, di ayat 60. Coba cek, coba cek yang pun ada alaihim e -er. ada alaihimnya Pak. Tidak tidak di sini. Buka dulu ya. Pak, sorry Pak, buka dulu ya uh, Al-Baqarah ayat 160 ya Oh ya, terus, terus kenapa rupanya Pak? Ada Al-A'lim, itu berapa? Al-A'lim itu jama' situ Pak, karena itu al dia mereka huh? Nah, kalau Al-A'lim itu jama', kok bisa jadi tunggal? Loh, ini ayat 60 ini tidak berbicara mengenai Allah Tidak berbicara mengenai hakikat Allah ini berbicara mengenai orang-orang yang bertobat, yang bertobat kepada Allah. Atu bu alaihim, aku menerima taubat mereka. Wahana dan aku, nah, ana di situ baru aku, taubat, aku bertobat, bertobatnya kepada aku katanya. Begini Pak Charlie, Pak Charlie, ini tolong ini ya, nah. ini uh, perjelas pertanyaannya tuh pertanyaannya terus diam Pak mendengarkan ya ini tidak bisa Bapak mau memaksakan apa jawaban dari Bang Juma untuk mengikuti ya, apa yang ada di pikiran Bapak. Bapak gitu loh saya tolong jelaskan karena ada perjelas perjelas pertanyaan terus diam Pak mendengarkan nah ya, itu kalau kalau Allah dapat dapat disarahkan tidak, jangan bertanya, ya. bertanya dulu pak. Allah tidak yang yang di siapapun, Allah tidak bisa di disarakan, Apa, disarakan, apa disarakan. yang anda ingin pertanyakan di sini? Apa yang mau ditanyakan, Pak? Perjelas dulu kalo, itu, bagian. Kalau anda bilang kami adalah adalah Allah itu sendiri, Allah hmm. tidak bisa disarankan dengan siapapun dan tidak boleh digandeng dengan siapapun. Pertanyaannya apa? Sendirian. Pertanyaan apa yang diperjelas? Betul. Terus, Pak? Ya, Terus? dia ya, harus sendirian. Tidak boleh, boleh digandeng dari siapapun. Bahkan dengan babi pun tidak boleh. Ya, gini loh, Pak. Ini Al-Baqarah ayat 159, Bapak. Tidak sedang berbicara mengenai pribadi Allah. Tapi sedang berbicara mengenai pekerjaan Allah. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyina wal huda min ba'adima bayyannahu. Nun tasdid di sana, Pak, menunjuk kepada kata jama' di mana Allah kemudian ketika menurunkan Al-Quran, menurunkan Torah, menurunkan Injil Zabur, Allah kemudian mewaris ke, mapa, memberikan titah kepada para malaikatnya. Kan tadi saya sudah bacakan ayatnya, Pak, ya? Di Asyura ayat 51 tadi di awal saya sudah membacakan kepada saudara siapa namanya yang tadi yang pertama itu monogenes Monogenesi. ya. itu ya. kan saya katakan kepada dia bahwasanya adalah tidak pantas manusia itu bicara langsung dengan Allah melainkan melalui tabir Asyura ayat 51. Memakai analibasyarin, ayukan 5000 in ya. Amin. Wara hijab. Nah inilah dari sinilah kemudian Allah melibatkan makhluknya berupa malaikat. Makanya di ayat yang Bapak tanyakan, 159 itu, kata kami di situ bukan berbicara mengenai hakikat Allah. Tapi sedang berbicara mengenai proses pekerjaan Allah. Mewahyukan, menurunkan, berupa keterangan, keterangan, dan petunjuk. Pada saat kemudian Allah memberikan petunjuk kepada manusia, melibatkan makhluknya yang lain, sehingga Allah mengatakan kami. Yang menjelaskan itu siapa, Pak? Yang menjelaskan itu siapa, Pak? Yang, yang menjelaskan, menjelaskan yang, yang menjelaskan di sini adalah para rasul, para nabi yang para menjelaskan nabi. kemudian Al-Quran kepada manusia. Hmm. para nabi, ya, terus nabi, ada dua ya. Kami di sini orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Hmm? rupa keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk memang nabi bisa turunkan bisa turunkan itu petunjuk-petunjuk dan keterangan-keterangan oh enggak bukan kan kan gitu pak ini hmm. ketika berbicara mengenai kami ya kami turunkan ini kan dari atas ke bawah pak yang, turunkan yang, turunkan. Dari atas, yang dari atas dari atas ke bawah kan? itu kan malaikat jibril siapa pak siapa yang malaikat jibril pak malaikat jibril iya malaikat jibril bisa, bisa dikatakan kami iya ini kan jelas ini pak sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan jadi Allah mengatakan kata kami di sini demi menunjuk kemuliaannya aduh pak gimana pak yang menurunkan Al-Quran menurunkan... bisa menurunkan keterangan-keterangan petunjuk-petunjuk iya kan Perintah dari Allah kan Allah yang memerintahkan untuk menyampaikan firman Al-Quran kepada Rasul Muhammad Sallallahu okay. Alaihi Wasallam. Okay. Kurasalahu. Kuruhul kudus. Berat okay. okay. jika dihak. Oh tuh semenda. Oh tuh semenda lah. Semenda lah. Terima. Oke. Okay, Jibril. Ada katakan Jibril. Sekarang Ada. Jibril. Jibril itu berat berapa Jibril? Satu, satu satu pribadi atau banyak pribadi Jibril? Jibril itu satu pak. Dia lah roh kudus. Kulmankan itu waldi jibril Atuh roh kudus Dimana buktinya di Ada roh kudus Buktikan Ada Dan pak Ada roh itu ada pak Mana roh kudus, Kata roh kudus, mana? -Kudus. Mana katakan, -Kudus. Ada di dalam al-salam Surah an nahl ayat 102 pak Justru kalau anda mencari roh kudus di Dalam kitab anda Itu tidak akan anda temukan Di original Mana text. roh kudusnya Saya tidak pernah ketemukan roh kudus pak al -Quran, surah An-Nahl ayat 102. 12. Ya. Ya, kudus ya. Ya, kudus ya. 102. Ya. ya qudus ya, al dua ya. 102. Karena dari kura, sini, andai tidak ada kata Rohul Kudus di dalam Alquran quran di kitab Anda tidak ada, tidak bisa siapa. Tidak bisa ada, kudus, bisa ada, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa begitu, tidak bisa begitu. Anda membangun sendiri gitu. Anda, Udah, diri gitu. anda adalah dewa penyelamat bagi yang tadi yang orang Malaysia itu. Anda menam sendiri kalau saya habis tersita. Oke. Okay. bisa begitu. Itu namanya katak layar Bapak. Pak tatapi layar kalimatnya. Pak, Pak Jumat, silahkan dibacakan ayatnya. Tuh, ada tuh. Katakanlah Ruhul Kudus menurunkan Al-Qur'an. Ada original teksnya, Pak? Ra dengan tandabaca dhamma wa sukun 120 kan? 102 Pak 102 Ini di layar udah Loh. ada Pak saya mudahkan perhatikan di layar Allahu Kudus baya baca enggak saya baca. Baca. baca 162 Seratus dua, Pak. Seratus dua. Surah an ayat seratus dua. Gimana ini kawan-kawan? Masya Allah. Moderator yang sabar ya. Ya, bingung aman. juga saya ini Pak. Aman, aman, aman. membantu <guluh> juga ya, <guluh> Bapak ini ingin nanya tapi ada keterbatasan. jangan mohon Pak, maaf, maaf Pak Charlie ya. Jadi kami mungkin agak nangkep, agak sulit karena mungkin vokal yang bapak miliki kurang bisa kami tangkap secara maksimal. Tapi Insya Allah usah cuma, Ustaz kami akan sabar untuk tetap menjawab apa yang bapak pertanyakan. Pokal malaikat di sini katakan malaikat tidak ada kata Roh Kudus. Itu ada pak Roh Kudus? Seratus dua. Ya, ini di, di layar udah ada bapak yang terhormat. Wul najallahu ruhul kudus mirobika bil hak terus apa nih Yus ali al dua al dua kan al nahal bapak al nahal Udah Lama saya sudah lihat Bapak di saya Esa <laughs> Lama ini kalau dikutin ini Bapak. Ya, akan jual akan jual akan dulu. Oke. Okay. Ya, jadi jelas ya bahwa lembaga kitab Anda mengambil kata Roh Kudus itu dari Al-Qur'an. Oke okay ya. Jadi jangan Udah. kemudian justru yang pem, yang pemilik yang ditanyai, mana Roh Kudus itu lucu. Oke. Okay. Oke, okay, jelas Pak ya. Pertanyaannya, jadi kemudian kembali ke tadi, masih ada waktu saya atau saya balik nanya atau gimana? Ya balik nanya-nya, ah, um, biar Bapak ini puas, kita nggak terlalu kepada waktu kayaknya deh. Bapak ini justru senantinya menyalih-nyalih aja, mungkin kita puaskan Bapak ini Tapi satu. Tapi tadi yang nantang saya gimana? Udah kabur, udah nggak ada. Ini. Oh, begitu <laughs> udahlah. Jadi Cangli. begini, uh, Pak, siapa namanya? Saudara saya ini ya. <tun> Innal ma minal <tun> itu karena Allah kemudian mengajarkan kepada kami Pada saat kemudian Al-Quran itu diwahyukan Menggunakan Malaikat Jibril yang adalah Ruhul Kudus Tapi ketika kemudian Allah bercerita tentang dirinya Hakikatnya Anda lihat di ayat 160 bertobat kepada siapa bertobat kepada Aku Anah itu pak wa faulaika alaihim wa jadi orang bertobat itu bukan kepada malaikat yang tadi tapi ketika berbicara mengenai penyembahan permohonan pertobatan itu harus menuju kepada Allah. Sehingga berbicara mengenai hakikatnya dia selalu menggunakan kata ana. Nah. Dia tidak pernah mengatakan mereka kemudian kami perintahkan untuk bertaubat kepada kami. Itu enggak akan Anda temukan dalam Al-Qur'an. Tapi mereka bertaubat kepada aku Wa ana rahim. Dan aku Maha menerima taubat, Maha penyayang. Jadi bukan malaikat enggak terlibat, dia sudah di situ. Pada saat menerima tobat dan mengampuni manusia tidak terlibat lagi dia di sana. Seperti itu pak. Waduh sayang kali. Saya coba saya yang tadi ti ya. Wah oh, enggak tenang saya nyetir tadi dibuatnya. Iya di... <laughs> ini lagi bang. Karena ini udah keluar dia. Baik Pak Charlie, saya juga minta maaf dan saya share atas dari Pak Charlie lah ya. Tapi kan, sudah terkadung, sambil ustadz kami menghubungi orang yang tadi telah masuk. Saya ingin ke bapak untuk mempertanyakan lebih jelas lagi, Pak, apa yang Bapak pertanyakan. Kalau boleh, saya minta kepastian Bapak ini dari Muslim, apa dari kekristenan, Pak Charlie? Halo, halo, halo, kenapa? halo, kenapa Oh, saya telah beri pesan dekat chat daripada sana. Saya telah kata sebab sekarang adalah sungguh pelik sebab perbahasan kita seharusnya tak ada interferensi. Oleh itu saya telah cecak dengan dengan dengan kamu kita akan uruskan sekali lagi perbahasan secara universal. Biasa seperti misalnya opening 5 minit 5 minit lepas tu 2 minit bertanya. 5 minit menjawab sebanyak tujuh pusingan masing-masing. Okey. Okey, silakan anda masuk tu, Sarah. Silakan lagi dan terutamanya sekarang tempat saya sungguh bising adalah sungguh susah bagi saya. Oh. Saya nak saya nak dengar cakap saya sendiri pun susah sebab terlalu banyak mecun. Bukan bukan tipu kamu. Terlalu bising dekat sini. So saya rasa tadi telah pelik. Dah sampai bertanyakan apa saya pun tak tahu dah. Hmm. Halo? Ya udahlah Ayo. kalau gitu Iya iya uh -uh, kumpulkan, kumpulkan aja dulu rohmu Kumpulkan kekuatanmu kalau udah merasa kuat Berhubungi saya lagi ya Oh jangan bimbang Saya bila-bila kalau you kata Lewat malam boleh saya pun akan datang Sekarang tadi telah rosak Perbahasan itu rosak saya nak satu perbahasan sebab saya pun ada rekaman, so, saya nak satu-satu perbahasan yang elo-elo yang tidak ada interferensi boleh tak? So, kita akan uruskan satu. oke okay, oke okay. baiklah kalau begitu ya atur aja waktunya ya, saya tunggu saya ya. kirim nomornya okay. ke saya bang nanti saya yang atur sampaikan okay, aja ke sip, beliau. oke okay, terima kasih. Ah. Sampaikan ke saya aja nomornya nanti saya yang yang konfirmasi sama dia itu mau gimana, biar jelas dulu baru kita adakan jadwal. Ini yang interupsi oh, okay, bukan lanjut. bang Juma ya, yang interupsi bukan bang Juma di sini ya, tetapi ada iya. pihak dari Kristen sebelah yang yang bertanya bang Juma tidak tidak salah dalam hal ini, jadi iya, dia iya. seolah-olah mau mempersalahkan bang Juma. Tadi si Jetli si Jetli tadi mau mempersalahkan <laughs> bang Juma itu, ya baik, tolong kasih Betul. tahu itu. Dan saya juga ini meminta kepada Pak Charlie, ya Pak Charlie ini seperti itu, jadi saya sudah berkali-kali meminta kepada Bapak untuk bersabar, yang akibatnya seperti ini, jadi saya kalau bisa mau menyalahkan, ya saya meminta Pak Charlie. Yang bertanya itu kan dari kekristenan mesti Anda menghormati si penanya awal dan Anda menahan diri, Anda tinggal ngasih nomor telepon Anda untuk melanjutkan, Membikin tantangan baru atau permintaan baru sehingga kami mempercair waktunya. Bapak adalah orang yeah. yang tua gitu loh Pak Charlie. Seperti. Ini artinya saya Oke, Pak. kacau gitu. Mohon maaf, maaf ya. Maafkan ya. Yeah, yeah, ya, enggak apa-apa. Ya, apa-apa, ya, berarti kita sudah ini ya, Iya itu nomornya. Yang katanya ada perlu yang dijelaskan lebih jelas lagi untuk pacal ini. Pacal ini perlu Anda? Karena udah sudah tanggung ya. Pak Juma ada waktu kan? Saya Lupa ada jadwal lagi untuk... dari... Oh ada iya, jadwal iya, ini, ada Pak Pak Pak Pak Pak Baik, baik, baik, jangan saya. Eh, uh, jadwal bang... di mana? Di tempatnya siapa ini? Bangparan, Bangparan. Iya, betul, betul. Oh, ya, di Bangparan. Ya, ah, iya, iya, iya. Saya diarahkan begini, pesawat. Bang Juma, itu nomornya yang dari Malaysia tadi itu kirim ke saya biar saya konfirmasi baik. nanti saya kabarin ke Bang Juma aja nanti, ya. Oke, baik-baik. Baik. Baik. Ya, ya. jadi okay. ya, closing aja dulu, Bang. Ya, baik. Silakan Ustaz Gil untuk menjelaskan closing, mungkin permintaan maaf kepada para netizen terutama karena ini ada sedikit ketidaknyamanan. Semoga ini pun ada permalumatan. Ya, Permisi, silakan, Oke, okay, baik sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, saya dari pribadi saya sendiri ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena tadi ada sedikit e, hal yang menurut saya tidak perlu terjadi ya. Tapi oleh karena saya juga lagi apa? bawa tekanan. Artinya saya didesak terus dari tadi itu. Lagi sementara naik kendaraan. Ditelepon terus, diteror terus tentang bahasan Yesus itu manusia atau bukan. Habis itu saya ditelepon-telepon, habis itu dikirim VN, dan seterusnya. Ya, kata, kata, kata dia, dia mau menantang saya untuk membuktikan bahwa saya keliru yang yang Islam itu yang salah, dan seterusnya. Banyaklah kata-kata yang tidak mengenakan, yang berasal dari teman kita yang tadi itu, yang tidak perlu saya umbar di sini ya karena itu tidak pantas kemudian untuk diucapkan uh, sehingga saya merasa tertantang ya udah ayo mari kita bahas tentang apa yang anda mau meskipun saya ada jadwal yang sudah terjadwal dengan uh, bang Farhan tapi karena ini bahasanya tidak enak ya kepada saya makanya saya sempatkan sementara untuk membahas ini nah, tapi ternyata kita dengarkan sendiri beliau punya alasan padahal dia nantang kita ya Sejatinya kalau ada tantangan, menantang orang itu pada saat waktu kita itu betul-betul sudah -betul siap. Jangan hanya mampu menantang pada saat geliran dia mau ditanya, kabur. Dan karena itulah sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terkait dengan apa yang uh, saya katakan tadi kalau ada masalah-masalah yang kemudian Anda anggap ah, ini berlebihan atau tidak pantas. Sekali lagi saya minta maaf yang sedang dalamnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya, utamanya guru-guru saya yang ada di Zoom kita ini, Zoom MMCI, Zoom yang kita cintai, dan juga kepada netizen yang ada di luar sana. Saya berterima kasih dan mohon maaf atas segala kejadian yang ada. Dan juga kepada saudara kita, Bapak yang tadi ya, mohon maaf saya belum kopi ya namanya. Mohon maaf Pak kalau saya ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas pertanyaan Bapak. Dengan Anda bertanya kepada saya. Dengan, secara langsung saya juga belajar. Dan teman-teman Islam juga belajar. Sekira begitu akhir. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdi. alla ilaha ila'anta astagfiru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tauhid. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Wallah Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik, Iwan Pil, terima kasih juga saya aturkan. seperti yang sampai oleh Ustaz kami, kami tadi, ini ada sedikit keceruhan dan alhamdulillah juga ada pengakuan dari Pak Charlie, Pak Charlie meminta maaf kepada kita, artinya di sini tidak sedang main-main. sangat disayangkan, yang bersangkutan Pak Mono harus meninggalkan kita, dan mungkin terganggu dengan kehadiran Pak Charlie. Tapi tetap, uh, so much mungkin ini sudah ada saudara-saudara kita dari kekristenan Pak Charlie sendiri mungkin mau nilai silakan Bapak bertanya lebih apa lebih gemelang lagi di sini ada sudah kami yang siap akan menjawab apapun yang bapak pertanyakan juga saya selamatkan apa saya satakan selamat datang kepada hewan muslimin muslimat yang telah hadir di sini juga kepada Kristenan sisa juga ada Pak Pipo mungkin ingin melanjutkan menelusuri beranobranobran obrolan, -obrolan. ada ada beberapa orang yang siap mungkin untuk uh, menjawab menjelaskan apa yang mungkin pertanyaan dari bapak atau mungkin ada tantangan kepada siapa dan apa materinya silakan kalau saya di sini juga saya lihat di sini ada Ustadz e, kami atau e, saudara kami Pak Umar Al Farisi dari orang yang baru mualaf ya Kang Palen saya terima kasih Assalamualaikum silakan untuk untuk persiapan mungkin ada sahabat-sahabat dikristenan yang penasaran dengan Anda itu siap siap aja Ustaz cuma. saya terima kasih sekali lagi karena antum saya tahu ada ada, ada hajat yang lain saya persilakan untuk untuk e, meninggalkan forum karena emang dinilah perjuangan. Oke, Amin. makasih Ahi, makasih teman-teman semua. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta, minta izin Ahi untuk kami tetap melaksanakan acara ini di sini. Silakan, kepada Pak Charlie? Mungkin ada pertanyaan dan teman-teman silakan eh, simak pertanyaan Pak Charlie. Nanti akan ada obrolan selanjutnya. Silakan Pak Charlie. Apa yang anda ingin ditanyakan? Silakan Pak Charlie. Ini momen untuk anda. Silakan. Oke. Okay mengulangi yang tadi ya, saya mengulangi yang tadi ya. Ya, silakan pak Carlo. Malaikat bisa dikatakan roh, roh kudus itu sangat, apalagi malah malah malaikat itu ya dikatakan di situ kami. Malaikat itu harusnya saat, tidak apa semisal itu saat malaikat lah katakan malaikat adalah adalah roh kudus. Oke misalnya. Nah sekarang dikatakan kami, kalau kami itu tidak boleh Selain arah sendiri, tidak boleh digampingkan dengan siapapun, kecuali Roh Kuduslah adalah ayah sendiri. Ya kan? Roh Kudus adalah arah sendiri, baru bisa digampingan. Begitu, Pak. <tik> saya harus minta maaf, Pak Charlie. Saya nggak bisa menangkap apa yang Bapak mau. Tapi mungkin teman-teman ada yang mau berusaha untuk menjelaskan yang mampu menangkap, terus terang saya sebagai moderator agak sulit menangkap. Silakan Pak. Silahkan. Sekarang Jibril dikatakan tadi Jibril adalah roh kudus, ya kan? Nah yeah. kalau itu adalah roh kudus, berarti dia sama dengan Allah, baru bisa digandingkan. Atas kalau Jibril bukan roh kudus bukan Allah, dia tidak bisa digandingkan dengan Allah. Kalau digandingkan itu itu menurunkan derajat arah bisa, bisa mengerti. Seorang so, raja tidak bisa disandingkan, disandingkan dengan jenderal yang tidak bisa raja harus tertaruh dengan raja. Mungkin enggak Pak. Silakan teman-teman yang mungkin sudah menangkap pernyataan dan pertanyaan dari Pak Charlie silakan silakan. Ini momen santai aja. Silakan teman-teman Ivan bilang Pak Umar Al Farizi apakah Anda bisa menangkap pernyataan si Bapak ini atau mungkin yang lain silakan Ivan para ustazi untuk bisa menjawab silakan. <tif> Agak berat saya. Kang Sunan, maukah anda ikut menjawab atau kangromeda atau siapa, Kang Tawi, silakan. Ibu bisa jawab nggak? Mungkin perlu kami jasa sedikit Pak Cally ya, semoga Bapak bisa menangkap nih apa yang saya sampaikan. Saya, saya berusaha untuk uh, berusaha menangkap Pak ya. Apa yang Bapak pertanyakan? Oke, saya, saya kembali saya tanyakan. Iya. Ya. Narasi yang kami Apu. miliki ini begini, Pak Charlie. Narasi yang kami miliki bahwasannya... Tadi ah, dikatakan bahwa. umat Tadi dikatakan umat Itu Jibril. ke Jibril itu adalah roh kudus. Saya sudah baca, memang ada roh kudus. Saya sudah baca, saya sudah ketemu. Nah, tapi gini, Pak. Kalau roh kudus bukan Allah. Bukan tertara dengan Allah. Tidak boleh digantinya dengan Allah. Kata kami itu nggak boleh dan dan saya lagi di beritut tunggal pak tunggal di beritut kok bisa dikatakan kami kalau dia digabungin dengan arah itu itu boleh kalau dia bukan bukan arah sendiri nggak boleh di Baik sebelumnya saya jika saya membacakan lupa ya apa yang tadi ustadz Gaya sampaikan. Anahal 16 surat 16 ayat 102 saya bacakan katakanlah ruhul kudus jibril menurunkan alquran itu dari tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah atau muslim jadi orang muslim bergembira hati harus bergembira hatinya gitu setelah dapat petunjuk Ya, yang mana petunjuk itu datang dari Allah melalui mereka Jibril. Itu Pak, di sini yang saya bacakan ya. Jadi, Ruhu Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Allah dengan benar, dengan itu pula meneguhkan. Dengan Quran yang kami terima dari Jiru, Jiru, Ruhu Kudus ini, atau Jibril kepada Rasulullah dan Rasul kepada kami, ini akan meneguhkan kami, keyakinan kami. Itu yang harus, yang yang kalau saya lihat konteks ayat ini ya Pak ya, itu dengan Quran itu dengan Quran itu juga menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi kami sebagai muslim. Di dalam Quran dijelaskan bagaimana setelah kami beriman, apa pahala ketika kami beriman, apa reward ya yang Allah berikan kepada kami ketika kami beriman kepada apa yang tertulis dalam e, ketetapan Quran kami ini. Itu tercatat sedemikian. Jadi kronologis sekali lagi saya katakan Allah Ya, yang maha kuasa tadi, yang maha hebat tadi Harus punya perwakilan untuk menyampaikan kepada manusia Ingat di sini Rasulullah adalah manusia Dia punya ibu, punya bapak, punya ayah, dia mati, macam Nah ini harus ada perantara dari itu semua Maka malaikatlah yang menjadi perantara itu Di ayat lain mengatakan bahwa e, ada yang berbicara langsung Ada juga yang melalui perantara Nah hari ini yang saya pahami Islam itu punya narasi bahwasannya Allah memberikan perintah kepada Jibril untuk menyampaikan wahyu-wahyunya dan Muhammad menerima itu dari Jibril. Begitu Bapak. Ini narasi yang kami miliki Pak. Ya. Dan saya harapkan Bapak juga jangan mencampur adukan narasi yang kami miliki dan memaksakan narasi Bapak untuk dijadikan narasi kami. Karena ketika Bapak memaksakan narasi yang kami miliki, akan ada ya ayat-ayat yang lain yang bertabrakan dengan narasi itu, gitu. Kalau Bapak memaksakan. Nah, sama-sama. Kalian, kalian juga sering menabrakkan e, ayat-ayat al Alkitab memaksakan dengan hasil kalian yang kayak gitu kalau saya mengatakan bahwa hari ini Quran bicara tentang Yesus, itu kami punya ayatnya, Pak. Ya, tapi di sini sebutkan Isa Al-Masih kami sebutkan. Isha Yang Al dimaksud Allah kepada kami ada Isa Al-Masih. Ya, Oke, Isa Al-Masih. Isa Al-Masih begin, Pak. Ahmadanya, bapa Bapak la la di mana Pak? Saya lahir di Ciamis, Pak. Di Ciamis. Namanya saya, Bapak? Saya Budak Angon, Pak. Oke. Sekarang ada orang, Bapak lahir lahir tahun tahun, tahun berapa? 73, Pak. 73. Nah, tiba-tiba, ya. tiba-tiba, Iya tiba-tiba, ya. itu, tiba -tiba, itu dua, 200 tahun lagi, ada orang yang mengatakan, Bapak lahir di Jakarta. Waktu gitu ya. Wah, benar itu, Pak. Bisa enggak diterima? Oh enggak bisa, Pak. Bisa diterima? Enggak bisa, Pak. Nah, begitupun. begitu pun begitu pun Yesus. Orang, Orang sejarah sudah mengatakan dia lahir di Bethlehem. Di di Palungan. tiba-tiba eh, tidak orang mengatakan jarak di bawah polturmak bisa bisa diterima nggak nah boleh saya jelaskan sedikit pak tentang itu sedikit saya pak ya baik penjelasan saya begini ini penjelas Quran pak Allah yang merupakan Tuhannya Nabi Muhammad menjelaskan kepada kami tetap melalui mereka jibril bahwa dalam kitab suci mereka, orang Yahudi dan Nasirana itu, ada sesuatu yang dirubah. Oleh tangan-tangan jahil, sebentar Pak, ini relasi kami ya, yang kami miliki dari Quran, Pak. A A gitu. Jadi Allah menjelaskan kepada kami bahwa kitab suci mereka, ada sesuatu yang tidak tepat, tidak pada tempatnya. Mereka menulis oleh tangan mereka sendiri, dan diperikian ini datang dari Allah, gitu, itu pernyataan dari Quran dan itu saya cenderung mengiakan kalau Bapak mempertanyakan tentang ini, toh kita tidak hadir pada waktu itu, ya Nabi kami pun tidak hadir pada waktu Yesus itu seperti itu, kami Nabi kami pun enggak, tetapi ingat bahwa Allah yang datang kepada Nabi Muhammad kami itu dia juga yang datang kepada Yesus kepada Isa alaihissalam. dia juga yang datang kepada Musa kepada Ibrahim Bahkan dia juga yang menciptakan langit dan bumi dan juga menciptakan Adam. Ini narasi yang kami miliki. Ini berita dari Tuhan. Kalau Bapak ragu dengan berita Tuhan kok ada perubahan, yuk kita lihat. Kita analisa ini semua. Bapak kitab suci, kami kitab suci. Tetapi kalau diadu dengan makna kitab suci ini, kitab suci kami diklaim datang dari Allah. Allah sendiri yang langsung malaikat-malaikat Jibril. Tetapi kitab suci Bapak, ada ini ditulis dan segala macam, justru oleh penulis, para pembawa berita, atau para, apa, e, kalau saya katakan wartawan yang menulis itu semua. Yang menulis tidak hadir pada zaman Yesus ada, dan ditulis setelah Yesus itu enggak ada. Ini beda kelas, Pak. Beda beda cara Bapak melihat kami. Pak, Bapak belajar enggak Pak? Iya ya, kenapa, Pak? Alkohol, anjir nilai sebagai penanda. Kenapa, Pak? Alkohol, alkohol.